Di sini ya, lu lihat tuh pemandangan ya Ijo, semua tuh ada gua Maria, tuh temen banget dah. Nih ya dulu ya, cheese. Aku tuh jalan kaki dulu loh dari TK ke Goa Maria. Dulu ya, aku tuh TK di Santa Maria. Bayangin anak TK jalan kaki loh ke Gua Maria, kita doa salam Maria bareng, doa rosario bareng abis itu kita jalan kaki lagi, pulang ke, ke, ke TK <laughs> seru banget ya Cis ya Cis? Cis? lah, Cis? gimana Cis? apa aku akan cerita ya? Loh, coba cari dulu deh Cisnya coba mana sih Cis ya? Oh, enggak ada Kiss ya. yes. Kiss yes. Oh, dia lagi tuh Aduh, gue ya Berarti kita enggak boleh berisik ya Karena lagi ada yang doa Kita tungguin ya, kanci selesai doa Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nah. Nungguin aku sih, aku juga mau doa di Gua Maria Kamu kelamaan sih, udah jam 12, aku kan harus doa <tuh> eh, maaf, abis tadi seru banget sih cerita-cerita tentang uh, dulu waktu TK ke Gua Maria Sampai sekarang pun aku juga masih senang loh ke Gua Maria sini Oh iya? Eh, kalau kamu doanya suka apa? Kamu doa apa kalau di Gua Maria? Oh, kalau aku sih doa apa aja kan? Novena nah, juga bisa, Rosario pun bisa loh Duang di Gua Maria oh. Pokoknya apa aja nih kalau kamu mau minta sesuatu, bisa dari Gua Maria oh, gitu, iya. jadi misalnya kalau adik-adik mau ujian nih hmm. Nah itu bisa ya, berdoa di Gua Maria juga Minta dilancarkan sama Tuhan, melalui perantaran Bunda Maria iya. ya Nah bener ya. Oh gitu, iya ya. Coba kak gimana sih, boleh nggak contohin uh, sikap doa yang baik itu seperti apa sih? Oh, sikap doa yang baik di gua Maria, gampang kok adik-adik, seperti doa biasa aja, mengatakan jantara, tangan sama sikap yang tenang, gitu, jangan berisik, pokoknya ya, kalau di gua Maria ya, nah selain kita berdoa tutup mata di tangan, adik-adik nah, juga bisa loh kalau misalnya mau kasih bunga untuk murohmatkan Bunda Maria itu bisa taruh di bawah kakinya Bunda Maria yang di atasnya tempat lilin yang hitam itu. ya nah lokasinya di mana sih adik-adik nah ini lokasinya persis banget di samping pastoral adik-adik. Gereja samping paling kanan itu kalian bisa langsung nemu goa marianya di sini ya Halo adik-adik, perkenalkan -adik. nama Kakak Kak Fena Kak Fena dari Bina Iman Anak Hari ini Kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk ikut Bina Iman Anak Bina Iman Anak sekarang ini karena sedang pandemi kita masih secara online dan untuk kegiatannya kita punya dua tipe, yang pertama itu melalui Zoom bersama, dan yang kedua melalui WA BC atau Whatsapp Broadcast. Bedanya kalau Zoom kita akan bertemu dengan kakak-kakak secara online, sedangkan saat kita Whatsapp Broadcast itu adik-adik belajar secara mandiri, tapi adik-adik tetap bisa melakukan aktivitas mandiri. Nah adik-adik kegiatan pelayanan kita selama masa tidak pandemi pun juga ada loh adik-adik Biasanya setiap hari minggu jam 9 pagi sampai dengan setengah sebelas siang Kita bertemu di aula Santa Maria untuk bernyanyi bersama, mendengarkan cerita dan tentu saja melakukan banyak aktivitas serbu Nah, Adik-adik, selain Allah Santa Maria, kita juga menggunakan beberapa ruangan. Ruangan yang pertama yaitu untuk kelas 1 di ruang Yakobus. Dan untuk di kelas 2 di ruang Petrus. Di kelas 3 kita juga menggunakan ruang Agnes. Jadi totalnya ada 4 ruangan Adik-adik yang biasa kita gunakan. Nah, Adik-adik yang bisa ikut join dia itu umur berapa saja sih? Bisa dari alian masih batita atau umur 3 tahun Itu udah boleh loh ikut dia sampai dengan umur 9 tahun atau kelas 3 SD Nah kemudian untuk syarat ikut dia, apa sih adik-adik? Semuanya boleh ikut, baik dari panok ini Kalaupun dari paroki luar, adik-adik juga boleh mau ikut dia di sini Untuk daftarnya, adik-adik bisa hubungi kafena atau bisa juga melalui Instagram kita yaitu at Dan Facebook kita yaitu bina umat anak atau biah juga Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah besar nanti Adik-adik mau jadi kakak-kakak seperti kafena juga boleh loh Dan yang jelas seru sekali kegiatannya Kakak-kakak bisa juga loh mengajar adik-adik bersama-sama dengan kakak lain Biasanya kakak-kakak itu syaratnya yang pertama sudah dibaptis Jadi kalau adik-adik mau jadi kakak-kakak, yang pertama sudah dibaptis Yang kedua syaratnya adalah sudah mengikuti krisma Dan yang ketiga suka sama anak-anak Kemudian kakak-kakak yang mau mengajar gilaiman anak juga bisa loh menghubungi kak pena Nanti kak Fena akan bentuk kakak-kakaknya menjadi beberapa tim Ada yang mengajar di kelas TK, ada yang mengajar di kelas 1, ada yang mengajar di kelas 2, dan ada yang mengajar di kelas 3 Dan nanti kita semua akan sama untuk melakukan banyak kegiatan seru Seperti ada kegiatan pandeng, kemudian juga ada kegiatan tur atau study tour Kemudian kita juga bisa melakukan bisa anak bersama. Oh iya, Papa juga punya nih satu ruangan yang biasanya untuk menampung berbagai peralatan binaan anak, yaitu ruang dia atau gudang dia. Di dalam gudang dia ini banyak sekali loh peralatan-peralatan seperti ada ketseken, ada mie, kemudian ada buku-buku dan aktivitas-aktivitas lain. Yang dikerjakan oleh adik-adik maupun yang belum dikerjakan. Jadi kita bisa mempersiapkannya untuk kegiatan sekolah minggu. Jadi jangan lupa ya untuk terus ikut dia. Dan adik-adik. Misalnya udah selesai. Biasanya abis misa itu ada kegiatan bir. Oh, itu dia katanya. Halo Pak. Papa mau dari diri ya? ya. Kita kenalan nih sama adik-adik dia -adik di rumah. Boleh. Halo, dede. Perkenalkan, aku Tiwi dari pendamping di SASTEMB. Salam kenal ya, dede. Tiwi, pembelajaran bir itu di mana ya? Kalau untuk pembelajaran bir biasanya di Aula lantai 2 di Ruangan satu Petrus. Oh, boleh gak kita main ke sana? Boleh. Yuk, kita yuk. Ke ruangannya. Let's go. Kita bisa sana juga loh. Kulamateru ini yang, ini kulamateru yang biasa dipakai untuk ngajar di rumah rumah hmm. jadi kegiatan belajar diadain di sini. Iya. Yeah. Nah kira kira kegiatan belajar ini ada apa aja kak? Kegiatan belajar itu banyak kayak uh, pengajaran, pengajarannya kita ngambil modul dari atau materi dari sekali. Terus ada aku juga kita ada ziarah-ziarah ke Kanada atau gua gua area lain, sama kita kadang suka sosial web nih. Masih baki sosial. Wah, banyak banget ya kegiatannya yang melibatkan iman kita. Nah. Hmm. Terus kalau misalnya mendaftar ini minimal dan maksimal kelas berapa, Kak? Hmm, minimal, minimal dari kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP. Oh, jadi setelah dir, hmm. setelah lulus dari dia itu bisa langsung ke langsung BIA. BIA, biar, biar ada tumbuh iman adik-adik enggak -adik putus enggak putus dalam mengikuti kegiatan gereja. Ya. Iya. Nah, setelah adik-adik dia ini kelas 4, hmm. nah, berkata, nah sudah pasti. Nah, ya. kira-kira itu syaratnya apa aja ya? Syaratnya yang pertama, yang paling pertama dan yang paling terakhir itu harus katolik. Oh, nah, iya, ada syarat lain sih sebenarnya. Yang penting kelas 4, nilai kelas 4 nah, dan harus ya katolik ya nah terus kalau oh, mendaftar kan? menghubungi siapa bisa menghubungi KTI atau Kanovin. Hmm, terus uh, akan dikasih apa pak kalau misalnya udah menghubungi nanti kakak-kakak yang sudah dihubungin itu akan mengasih link from nanti hari-hari tinggal mengisi aja formulirnya karena sekarang lagi pandemi kan jadinya kita ngisi formulirnya secara online. oh gitu. oke okay, dekat ini. Yeah nanti akan aku intro -intro. Adik -adik semua itu adik-adik semua oke terima kasih ters. terima kasih kakimi adik. nah adik-adik sekarang kakak sudah bersama salah satu kakak yang mengerti tentang seluk-beluk sakristi di sini ada kak Syana. halo adik-adik nama kakak Sela profilan dari seksi liturgi. Iya, jadi di sini Kasela akan membantu kita untuk menjelaskan tentang persiapan-persiapan selama mau misalnya adik-adik siapa tahu nanti ketika adik-adik sudah besar, adik-adik tertarik nih untuk terlibat dalam seksi ini. Nah, Kasela, aku mau tanya-tanya nih, untuk ini ruangannya ruangan sakristi ya, Kak? Betul banget, Kavena, ini namanya ruang sakristi. Gunanya buat apa sih Kak ruang sakristi itu? Ruang sakristi ini digunakan oleh para petugas liturgi untuk mempersiapkan diri uh, sebelum bertugas pada, pada saat perayaan ekaristi. Oh, gitu. Jadi selama orang-orang uh, ibaratnya petugas-petugas yang mau bertugas itu semua mempersiapkan diri di sini ya, Kak ya? Betul. Nah, Kak Sela, tadi aku lihat ada beberapa nama nih di sini yang pelayanan untuk sebelum misa ya, katanya ya. Kaya? Sebenarnya ada lagi gak sih pelayan pelayanan lain yang tidak uh, di ruang sakristi? Ada karena jadi dari seksi liturgi ini ada dari kur dan organis yang langsung bersiap di uh, kursi kur hmm. Lalu ada juga uh, dekorasi altar ibu-ibu yang membantu uh, merangkai bunga, jadi supaya altarnya cantik hmm. Lalu uh, ada tim ramah tamah yang menyambut adik-adik kalau sampai di gereja Lalu uh, ada perlengkapan liturgi jadi dari seksi perlengkapan mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan uh, yang dibutuhkan oleh seksi liturgi Dan juga ada bapak ibu yang membantu membuat teks doa yang ada di warta paraki gereja kita oh, Itu semua adalah bagian dari seksi ini ya kak ya? Betul, jadi dalam seksi liturgi Nah adik adik, coba yuk kita sekarang intip nih kira-kira kalau di ruangan ini ada apa saja sih kak? Boleh? Boleh? Nah adik adik, kita udah ada di ruang saat ini Di sini ada dua bagian, ada bagian dalam dan ada bagian depan di bagian depan ini digunakan oleh petugas liturgi untuk menyimpan barang-barang dan juga mempersiapkan diri sebelum bertugas. Di sini ada lemari untuk prodiakon untuk menyimpan tasnya, lalu di sini ada ruang ganti untuk putri sakristi, lalu di sini ada ruang ganti untuk putra altar, di sini ada lemari rumah smut dan juga ada lemari lektor yuk adik-adik, kita lihat ruang sakristi bagian dalam selanjutnya, adik-adik, disini ruangan sakristi bagian dalam Di disini ada uh, stola kasula yang akan dipakai romo untuk uh, memimpin perayaan Ekaristi jadi ada banyak warna, ada hijau, merah, putih, uh, ungu, dan juga uh, pink seperti ini. Nah, untuk kasola ini dipersiapkan oleh poster, dilipat dengan rapi, jadi uh, Romo lebih mudah untuk menggunakannya. Nah, seperti ini. Selain itu, poster juga mempersiapkan perlengkapan uh, perayaan ekaristi lainnya. Contohnya, di sini ada kampul yang berisi air dan anggur, dan juga ada piala. Nanti ini akan dibawa ke um, meja kreden sebelah kiri, yang ada di dekat meja altar. Adik-adik, di sini juga banyak lemari yang berisi perlengkapan untuk perayaan ekaristi. Di sini terdapat hosti yang belum dikonsentrasi, lalu ada juga piala, lalu ada juga sibori yang dipakai oleh prodiakon untuk membagi komuni. Nah Kak Sarah, tadi kita udah muter-muter ya ruang sakristi Ternyata banyak sekali nih adik-adik bagian-bagian yang ada di dalam ruang sakristi Nah kalau untuk para petugas yang sudah di ruang sakristi dan ingin bertugas Biasanya mereka mempersiapkan dirinya seperti apa sih Kak Sarah? Jadi gini Kak untuk petugas liturginya Mempersiapkan diri untuk datang satu jam sebelum misa Kalau pada saat misa mingguan biasa Tapi kalau misa hari raya datangnya dua jam Lalu sebelum misa dimulai juga kita doa bersama Dan setelah setelah Misa, juga kita berdoa bersama karena kan sudah selesai bertugas Oh gitu, dan biasanya juga disertai dengan berta juga ya kak ya? Pastinya dong Oke okay. okay, kalau gitu, terima kasih banyak ya kak Untuk Sama informasi ya. di saat ini jadi kita semua tahu deh Bye bye adik-adik Hai adik-adik, penasaran gak siapa yang menyiapkan peralatan ketika Misa Namanya itu Putri Sakristi Kita langsung aja yuk ke ruangan Sakristi Halo kak Halo Halo Boleh perkenalan dulu sama adik-adik di rumah? Oke, halo adik-adik semua Nama saya Manda Saya merupakan anggota pusakris sejak tahun 2018 hmm, Kalau Manda kira-kira kegiatan pusakris itu apa aja sih? Um, yuk kita lihat aja di dalam itu boleh masuk ya boleh ayo masuk. ayo adik-adik nah jadi adik-adik ini adalah barang-barang yang disiapkan pesak presat ingin bisa e, contohnya di sini ada sibori ini untuk narah kostik lalu di sini ada piala di sini ada patena lalu di sini ada ampul nah lalu di sini kita juga ada seragam-seragam yang biasanya kita pakai saat kita bertugas contohnya hmm. ada yang ini untuk hari biasa dan ini untuk hari raya Nah adik-adik, tadi sudah tahu kan peralatan yang digunakan ketika bisa dan juga seragam yang digunakan putri sakristi Nah kira-kira untuk mendaftar putri sakristi usia minimal dan maksimal kelas berapa, um, Untuk usia minimalnya kalian harus berusia kelas 7 SMP dan untuk usia maksimalnya tidak ada ya? Oh gitu, lalu syaratnya apa aja untuk mendaftar putri sakristi? Untuk syarat-syaratnya kalian harus mempunyai surat baptis dan juga surat komuni pertama. Nah gitu ya adik-adik, jadi harus katolik dan juga sudah menerima komuni pertama. Nah untuk mendaftar ini harus mendaftar mana Kamu anda, eh, kalau kalian tertarik untuk menjadi putri sakristi, kalian bisa mengambil formulir pendaftaran di sekretariat. Oh gitu ya, makasih ya lamanda informasinya. Nah adik-adik yang ingin mendaftar putri sakristi ketika sudah tujuh SMP, boleh langsung menghubungi sekretariat. Dadah adik-adik Nah adik-adik, tadi -adik, sudah lihat ya Ada yang bertugas memegang wirup dan juga memukul gong Siapakah dia dan apa saja tugasnya? Yuk kita kenalan halo adik-adik, nah, nama aku Nicholas Justin, nah, aku ini dari Putra Altar nah adik-adik, jadi tadi yang bertugas namanya Putra Altar jadi tugas pelayanan Putra Altar itu sebenarnya apa sih kak? tugas Putra Altar tuh sebenarnya simpel, pada dasarnya Putra Altar tuh hanya menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Romo selama bisa berlangsung, nah, tapi ada syaratnya kita itu harus melayani dalam diam atau hening gitu oh jadi ketika bertugas tidak boleh bicara maksudnya ya kan? iya, tidak boleh sama sekali bicara hmm. Jadi kayak lebih melayani tapi dengan diam adik-adik Nah, kalau untuk jadi Putra Altar, Mika, ada syarat-syaratnya nggak sih, Oke, jadi untuk jadi Putra Altar, adik-adik itu sebenarnya tidak ada batas usia Tapi adik-adik harus mengikuti komuni pertama terlebih dahulu nah, tentunya untuk mengikuti komuni pertama kan kalian harus Misalnya dibaptis atau sesuai umurnya adik-adik sudah tepat usianya Pulang masuk dari Putra Altar gitu. Oh gitu, tapi untuk batas usia maksimalnya ada nggak Pak? Oh ada juga, tapi batas maksimal itu tidak ditentukan dari usianya. Oh, nah, jadi tuh batas usianya itu dari jenjang sekolahnya. Adik-adik tuh maksimal adalah kelas 3 SMA. Mulai bertugas? Pulang, ya bertugas tuh kelas 3 SMA. Tapi setelah lulus dari sekolah, adik-adik juga -adik bersebelaskan gitu Oh gitu, baiklah Nah kalau misalkan mau daftar nih, adik adiknya nanti setelah mengikuti komuni pertama Itu bisa menghubungi siapakah? Iya, oke okay. Adik-adik yang mau daftar setelah komunik pertama Itu bisa menghubungi aku atau umas dari Putra Altar. Karena ini kita juga ada organisasinya gitu ya Jadi tuh kita bisa segala foto tuh dari umasnya saja jadi bisa daftar ya adik melalui rumah dari Putra Altar. Nah, Kak, aku mau lihat-lihat dong Apa saja sih penataman yang dipakai oleh Putra Altar, Baik bajunya maupun perlekapan-perlekapan lainnya Itu semua ada di mana ya, Kak? Oh iya, kita tuh biasanya simpen segala foto yang kita butuhkan itu di Satristi Oke, kalau misalnya kayak gitu, kita ke Satristi aja yuk Yuk, yuk kita ke Satristi Halo adik-adik, jadi aku mau jelasin nih apa aja yang di dipakai oleh Putra Altar selama misa oke, pertama-tama di sini tuh ada single single ini dipakai di pinggang tapi, single ini tuh nggak dipakai sendiri nah, sini juga ada samir namanya samir ini tuh untuk melapisi single supaya single itu jadi nggak kelihatan selama misa nah, fungsi single ini tuh buat apa aja sih? fungsi single ini tuh sebenarnya untuk kalau misalnya adik-adik ini badannya itu tidak sesuai dengan ukuran jubah misalnya kebesaran begitu single ini bisa dipakai untuk mengencangkan dan menarik bagian jubah dari bawah itu supaya tidak sandung kakinya aku pakai mozeta juga untuk melapisi bagian dada aku bisa oke, dari single, mozeta dan sambil itu masing-masing ada warnanya berhubung hari ini masanya adalah masa pasca aku menggunakan warna putih Nah, tapi di lain di masa putih itu ada yang lain juga seperti warna ungu atau warna merah di sini kita semua ada. Jadi itu kita bisa pakai sesuai dengan uh, warna liturginya. Nah, alba yang ini yang seperti aku pakai ini kita pakai untuk misa mingguan. Lain itu ada alba-alba lain seperti ini warna merah dan di sini warna kuning dan juga di sini warna hitam. Kita pakai alba warna merah, kuning dan hitam ini pada misa misa khusus seperti Natal atau pasca nah, kalau hari raya kita tidak menggunakan mozeta sampai dan singal, melainkan kita menggantinya dengan seperti Karena pada dasarnya mozeta sampai dan singal itu bukanlah pakaian resmi putra altar, melainkan mengikuti tradisi yang ada di Indonesia. Adik Adik, nah aku mau menjelaskan nih apa-apa saja yang biasa kita pakai, alat-alatnya itu dalam misa. Nah, pertama ini ada wiruk. Nah, wiruk ini itu kita pakai selama beberapa masa khusus tapi kalau misalnya bisa eh bisa biasa, itu kita tidak menggunakannya nah adik-adik sekarang aku mau jelasin apa yang tadi aku lakuin nah pertama di disini di sini tuh tadi aku memegang yang namanya wiruk nah wiruk itu biasanya itu berisi arang-arang yang panas nah, kan supaya dia bisa mengeluarkan asap kita harus menuangkan dupa yang aku pegang di sini. oke dupa-dupa ini itu nanti dituangkan supaya mengeluarkan bau yang harum berikutnya ini adalah lonceng Nah, lonceng ini itu yang paling putra altar sering pakai setiap minggunya nah tapi ada satu hari dimana kita tidak menggunakan lonceng yaitu hari kamis putih kamis putih kita menggunakan lonceng kayu atau teprak nah ini kenapa tidak boleh dipakai? Karena pada hari Kamis putih itu sudah mulai masuk tiga hari suci dan itu sudah masuk masa-masa duka. Jadi segala sesuatu yang ber berbunyian dengan logam itu tidak diizinkan lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selalu di dalam di demikianlah Sabda Tuhan syuk kepada Allah Nah adik-adik, pernah kan mendengar bacaan seperti itu? Siapa dia? Dan bagaimana cara membacanya? Yuk kita kenalan! Nah adik-adik, sekarang kita sudah bertemu nih sama yang tadi membaca di depan Namanya Kak Sylvie. Halo semuanya, adik-adik dari Bina Ingman Anak, Bina Ingman Anak Raja. Nah adik-adik, Kak Sylvie ini adalah pelayanan dari Iya, nah kak Silvi boleh nggak nih coba uh, perkenalan dirinya kemudian juga jelasin kita nih pelayanan rektor itu seperti apa sih boleh? Halo adik-adik semuanya, aku Sylvia dari Rektor Santo Yohanes Don Bosco dari Gereja Hati Santo Perawan Maria Tabernacle Tangerang. Nah adik-adik kalau misalnya memang masih penasaran nih kira-kira kalau rektor itu pelayanannya seperti apa sih? Jadi mungkin adik-adik pernah lihat ya yang di depan mimbar yang baca sabda Tuhan itu namanya lektor adik-adik atau kalau misalnya perempuan seringkali dibilang namanya lektris jadi lektor dan lektris sama ya hmm. hanya beda laki-laki dan perempuan aja hmm. tugasnya betul seperti yang seperti seperti yang biasa adik-adik lihat jadi tugas dari lektor adalah untuk membacakan sabda Tuhan cuman kalau misalnya sebagai lektor bedanya adalah bukan cuma untuk membaca nih adik-adik, teman-teman semuanya jadi lektor berkewajiban supaya umat itu bisa merasakan sabda Tuhan selama bisa berlangsung Jadi selalu mendengarkan juga adik-adiknya bisa merasakan firman Tuhan ya Betul, oh. gitu. jadi bukan cuma mendengarkan aja ya adik-adik Oke, okay. nah kasih sih, kalau misalnya nih ada yang mau daftar jadi lektor Kira-kira syaratnya apa dan bagaimana cara daftarnya? Oke, okay. nah jadi adik-adik yang ingin berminat sebagai seorang lektor syarat-syaratnya itu yang pertama usianya dulu nih adik-adik kebetulan di masing-masing gereja di masing-masing paroki itu beda-beda syaratnya beda-beda syaratnya hmm. ya, kalau misalnya di gereja kita itu syarat usianya itu adalah minimal 17 tahun hmm. sampai dengan maksimal 59 tahun berarti adik-adik kita nanti kalau udah besar bisa ikutan ya kak? bisa hmm. nah sebenarnya kenapa sih sampai harus ada usia dibatasi seperti itu hmm. sebenarnya tujuannya adalah supaya adik-adik belajar terlebih dahulu nih mandiri untuk mengatur waktu karena kan kalau misalnya lektor itu tugasnya sendiri sendiri-sendiri hmm. begitu nah kita sarankan adik-adik untuk belajar mengatur waktunya, pertama-tama coba deh join Putra Altar atau Putri sakristi dulu hmm. Untuk sembari belajar berorganisasi oh, kamenan Jadi kita ada stepnya ya kak ya seperti Betul. Nah kalau misalnya tadi nih selain apa syarat usia nih, ada syarat lainnya gak mungkin udah dibaptis atau apa gitu kak? Betul, sudah harus baptis, sudah harus krisma Dan yang paling penting itu adalah memang adik-adik tuh Kepengen banget untuk bisa membacakan sabda Tuhan Jadi bukan cuma sekedar pengen tampil di depan ya adik-adik ya Tapi memang punya keinginan adik-adik untuk bisa membacakan sabda Tuhan secara baik di depan Begitu. Nah kalau untuk latihannya itu ada gak sih Kak? Kan mungkin nih kalau baru daftar tiba-tiba langsung baca atau gimana Nika? Betul, jadi kalau misalnya adik-adik nanti sudah besar lalu join ke dalam akan ada masa latihannya dulu nih Kak Oke, Ada latihan dulu ya Betul, oh. sekitar 3 bulan Itu adik-adik dilatih Dilatih terlebih dahulu Misalnya dari bacaan pertama Dari bacaan perjanjian lama begitu ya, uh -huh. Lalu perjanjian baru oh. Doa umat dan komentator nah Itu beda-beda nih Kak Fena, Cara bacanya hmm. Jadi adik-adik selama 3 bulan itu benar-benar dilatih untuk bisa menguasai semuanya Oh seperti itu ya, jadi adik-adik jangan khawatir nih kalau mau daftar tetap kita latih gitu ya Betul ya. Nah terus Kak aku mau tanya lagi nih kalau ruangannya sendiri itu ada gak sih Kak ruangan khusus untuk para lektor Dan kira-kira untuk tugas itu ada persiapannya nggak Kak? Pasti, jadi nggak mungkin ya adik-adik kalau misalnya lektor itu adanya di depan langsung gitu ya hmm. Ada masa persiapan dari lektor hmm. Jadi selama persi masa persiapan teman-teman lektor itu biasanya di ruang ini nih, kafe nanya oh, di, iya, iya, di ruang kristia. Ya? Betul. Jadi uh, masa persiapan itu ngapain aja sih? Pertama ya. biasanya teman-teman lektor itu akan uh, mengecek kembali nih bacaannya sudah oh, benar ya. atau belum dari yang sudah biasa dilatih setiap minggu. Oh jadi latihannya ya? juga tiap minggu ya? Betul. Uh -huh. Sebelum bertugas harus latihan dulu okay. dengan tim pelatih dari lektor. Hmm. Setelah sudah mengecek bahan bacaannya terus baca lagi ya latihan lagi di sini setelah itu berdoa, berdoa. ya oh. itu itu jangan lupa karena wajib berdoa dulu sebelum tugas iya, betul ya. <laughs> biar Tuhan, ya betul biar disertai Tuhan ya kan? nah sel selain itu kita juga ganti baju kita dengan jubah yang sudah disediakan oh jadi kita nggak pakai baju biasa ya kaya iya nggak boleh hmm. karena kita naik ke altar ya itu nggak boleh pakai baju biasa hmm. terkecuali pada saat latihan hmm. nah kalau misalnya pada saat tugas kita pakai jubah khusus kemenang nanti kita boleh lihat ya, kan kak? boleh, nanti adik-adik kita -adik masih lihat ya oke, kalau gitu kak, yuk kita sama-sama lihat yuk halo adik-adik dari Iman Anak seperti janji kak Silvi sebelumnya jadi kak Silvi akan mengenalkan terlebih dahulu ya kira-kira perlengkapan lektor selama bertugas itu seperti apa nah, kita buka lemari lektornya ya nah adik-adik jadi ada buku yang, har yang harus selalu dibawa oleh setiap rektor pada saat ingin bertugas. Nama bukunya buku adalah lexionarium. Yang biasa dipakai untuk mingguan itu adalah yang buku ini adik-adik bacaan satu namanya. Ini untuk bacaan mingguan. Ada juga beberapa buku yang seperti ini juga, namun isinya beda-beda. Ada yang diperuntukkan untuk Misa Harian, dan ada juga yang diperuntukkan untuk Misa Khusus. Ini yang untuk Misa Khusus, agak lebih tebal ya adik-adik. Dan warnanya juga beda sendiri nih, warnanya agak merah marun. Ini yang untuk Misa Khusus, ya lebih tebal ya. Dan ini yang paling tebal, ini adalah untuk buku bacaan Misa Harian. Nah sekarang Kak Silvia akan e, ngasih lihat nih sama adik-adik kira-kira untuk pakaian yang dipakai oleh sana elektron Pertama ada Alba Nah Alba ini dipakai oleh seluruh pelayan fitur gini adik-adik Untuk e, supaya pada saat melayani itu terlihat sopan dan lebih tertib begitu ya karena semuanya sama Selain dari Alba kita juga punya single nih adik-adik Single ini adalah tali yang berfungsi untuk mengencangkan Alba jadi untuk lektor yang misalnya kan badannya beda-beda ya adik-adik ya Jadi itu nanti akan lebih rapi terlihatnya Supaya pada saat Misa nanti nggak akan keserimpetnya adik-adik Jadi ini ber berfungsi untuk mengencangkan siubahnya Selain itu kalau misalnya kita bertugas mingguan Akan lebih rapi lagi dengan perlengkapan tambahan ini Namanya adalah samir Samir ini biasanya adik-adik disesuaikan dengan warna single tadi Jadi kalau misalnya singlenya warna hijau Samira juga akan warna hijau mengikuti dengan warna liturgi pada saat minggu itu. Nah adik-adik, sebenarnya masih banyak banget nih yang perlu dijelaskan dari soal lektor. Buat adik-adik yang mungkin penasaran, kira-kira bagaimana sih lektor itu? Jangan lupa ya adik-adik ya, kalau misalnya nanti sudah cukup umur, yuk bergabung di lektor Santoyanus dan Bosco Gereja Hati, Maria tak Bernoda. Adik-adik, siapa yang hobi bernyanyi? Jangan sia-siakan talenta kalian ya Bisa ikut pelayanan di gereja dengan menjadi pemasmur Nah, kebetulan hari ini ada yang latihan Yuk! Israel Halo Pak! Halo! Lagi latihan pemasmur ya? Iya Boleh minta waktu sebentar Pak? Boleh dong Kita perkenalan dulu ya sama adik-adik di rumah Oke okay. Halo adik-adik, nama kakak Yohana Deo Utami Silaban, kakak salah satu pemasmur. Nah kak, kegiatan pemasmur ini kegiatannya seperti apa ya? Oke, kalau pemasmur itu adalah petugas yang menyanyikan masmur atau kidung dari Alkitab, begitu. Wah, keren banget ya. <laughs> iya dong. Nah, untuk pemasmur ini latihannya gimana kak? Pemasmur latihannya itu di Ruang Paulus. Oh gitu, nah untuk ikut ke Pemasmur ini usia minimalnya berapa? Minimal itu kelas 4 SD, lalu gak ada maksimalnya oh, Gitu ya, jadi kalau misalnya adik-adik ada kelas 4, berminat untuk jadi Pemasmur, boleh sekalian daftar. Tapi daftarnya gimana caranya Kak? Uh, daftarnya itu langsung hubungi aja namanya Miss Indri Tahu pengurus Thomas Nur, salah satunya saya juga bisa. Kalau oh, jadi ya, dia lebih gampang, ya ke Pak ya. Iya, oke, Kak okay. Wakasi, apa informasinya? Oke, sama-sama. saya dari